Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah sayyidina wa habibina al mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'sad ila wa yaumiddin Alhamdulillah uh, di pagi yang berbahagia ini kita dengar satu hadis Nabi SAW yang berhubung dengan hidup kita hari-hari ini iaitu hadith yang sama-sama kita sama dengar sama-sama fahai hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dak royak tentang masalah hidup hamba seorang ni ialah berhajat kepada bimbingan dan pimpinan Allah pimpinan daripada Allah subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi kita berada dalam masjid dia maka datanglah sore ashabah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi kata dia ada di dari kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala mengikut hadis yang diceritakan daripada Anas bin Malik dia kata kami ini adalah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid. Kemudian muncullah seorang lelaki. Seorang lelaki. Sebelum daripada seorang yang datang itu Nabi kata akan muncul dari kalangan kamu ini ahli syurga. Maka datanglah orang asal. Orang angsar, seorang laki daripada angsar. Maka jumpa lah dengan Nabi SAW. Dan jumpa lah dengan sahabat Nabi. Cuma dijangguk dia tu, dijangguk dia ni bekah. Bekah baru ambil asyayah. Bermaknanya dijangguk dia tu ada daripada ritisan air. Balik Berarti dia ni baru sudah selesai wuduklah Dan di tangan sebelah kiri ni dia ada bawa selipar dia. Maka sahabat pun tahulah kata inilah Salah seorang daripada ahli syurga Yang Nabi SAW cerita Dan pada esok hari pula pada Waktu yang sama Nabi kata sekejap lagi datanglah seorang ahli syurga Maka didapati orang tulang Ni anda sedang tengok ni Orang tulang wa tu dan keadaan sifatullah juga mak tamak bermakna bekas dia ambil wudu dan di dia tu ada titisan air dan di tangan kiri dia ni ada slipah Hari yang ketiga nabi kata sekejap lagi boleh kita tengok ahli syurga nak mari maka didapati juga orang tu keadaan sama dan apabila Nabi SAW keluar daripada majlis itu. Maka seorang sahabat Nabi SAW nama Amr, Amrullah bin Amr ibn As. Dia kata, hanya cita-cita dalam hati dia ni. Dia nak pergi turut. Seorang lelaki ni. Apakah amalan yang dia dok buat. Sehingga Nabi ni Raya kata dia ni ahli syurga Hadis ni dicerita oleh Iman Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar Kama dia ni lah dia kata Aku ni ada masa Allah dengan ayahku ni Aku ni tak sejuk jumpa dengan ayahku tiga hari Dan masa tiga hari ni aku nak pergi jadi tetamu mulah ...kepada seorang lelaki ansar tu. Maka... ...lelaki ansar kata boleh. Maka Amr Abdullah benda Amr benda eh lagi. Giduk. Saya kata lafah. Arak dia panjang lafah dia. Maka giduduklah di rumah. Seorang lelaki tu. Yang Nabi kata dia ambil ahli syurga. Duk situ. Duk makan. Duk tengok ada eh bagaimana amalnya seorang yang nabi royak kata dia di ahli syurga. Nah, kita tengok di sini ni berapa bersungguhnya sahabat nabi ini. Kita tabuk gi kaji gi mutabaah gi nak gi cari amalan yang dapat masuk syurga. Dan amalan masuk syurga, ia telah dijamin oleh Nabi SAW. Ya amalan, dia kena turut Nabi. Lepas tu kena Nabi jamin kata amalan syurga. Baik tu ibadat kita, lafaz zikir ko lafaz lawak segala-galanya. Kita kena pergi rasa bersungguh. Basah serenok apa yang diajar ataupun dibuat oleh Nabi SAW. Lalu dia dok tengok sampai tiga hari dok tengok. Itu semuanya tidak ada benar-benar. Tak ada benar-benar. Semuanya waktu cara hidup serupalah dengan sahabat lain. Bukan serupa kita tu serupa dengan sahabat. Bermaknanya kalau subuh tu dia bangun awal. Dia bangun semuanya ambil wudu. Dan pergi semuanya bukan tempat tidur dia. Di semuanya lepas belah sikit. Semayah dua rakyat yang pertama dengan cara pendek. Lepas tu semayah cara panjang. Lepas tu witeh. Serupalah lah sahabat lain-lain tu. Lepas semayah witeh dia duduk. Uh, tak pala sikit ataupun dia kaki. Untuk nak tunggu semayah subuh. Apabila subuh. Anjagih semayah di masjid. Begitulah keadaan sahabat sangat ni Lalu tu lah Amrullah ibn Amr yang kata. Sebenarnya aku tak ada masalah pun oh, dengan ayahku. Tapi yang sebenarnya aku nak mari tengok keadaanmu ni. Sebab Rasulullah SAW janyimu ni ahli syurga. Kerana Nabi kata akan timur di kalengah kita ni. Akan muncul di kalengah sahabat berapa orang. Semasa duduk dengan Nabi ni. Seorang ahli syurga. Dan didapati kamu sebagai seorang lelaki. ...dari kalangan oleh angsar. Maka aku nak pergi tengoklah. Apa amalanmu buat ni... ...yang Nabi jamin dengan ahli syurga. Maka seorang lelaki tu... ...ya betul kan Nabi kata nanti tak betul. Allah Allah tak betul. Dia kata amalan aku serupa... ...mengok tengok tu lah. Kali tu... ...Allah Ibu Nama kata tak ada. Tak ada beza dengan sahabat lain. Kerana sahabat ni satu ibadat yang paling kuat lah. Dan sahabat ni. Tak ada beza dengan mana-mana sahabat yang lain. Seperti tu ya. Maka Abdullah bin um, Amr pun keluar daripada umat dia. Maka seorang lelaki itu panggil ia tahu. Wahai Ahma'ullah. Aku ni ada so lagi amalnya. Yang muka tengok. Aku nak cerita padamu ni. Maka Amrullah bin Amru pun kata. Ha, ha. Ni cerita ni Anas bin Malik diwayat ni. Anas bin Malik mari duk cerita-cerita ni. Apa yang dicerita, cerita. Apa yang dia tengok Nabi dok kata. Dan apa yang berlaku pada Amrullah bin Amru. Anas bin Malik. Lalu tu lah. Soalnya lelaki yang asyarat tu aku tak ada amalan lain kata. Melaki sekarang ya yang muntah tengok lagi ya? Ambulah Amrul pun tak apa tak. jadi dia kata kenalah benar-benar dia nak ni jadi highlight benda benar-benar benar-benar apa amalan yang buat yang Nabi kata boleh masuk maka maka dia kata aku ni setiap hari belum aku tidur Aku mengampun orang yang buat salah dengan aku, aku tahu tak tahu, aku maaf. Dan aku tidak ada berasa berdengki. Tak ada berasa berdengki di atas nikmat yang Allah Taala bagi kepada saudara Islam. Tak ada rasagano. Tak ada rasa benci dan aku pun tak tidak ada sifat untuk nak wei orang, orang terjadi namimah nak nak berlagau tentang orang Islam. Hatiku ni bersih. Aku tak ada anak atau... Orang itu buat salahkan aku. Aku nak buat jahat pada Aku tak ada waktu. Ini sahabat yang kecil dengan ikhlas. ni bukan ibu daya dah. Benar sungguh serungguh tahlil ini. Sebab dia ini. Ini Nabi Yamishan juga dah. Maka dia kecil benar yang serungguh. Setelah daripada Abdullah ibn Amr ibn Az. tanya dia. Ya iak sungguh. Jadi dalam hati dia ni tidak ada denik. Dan tidak ada perasaan si Dengki, Sifat Pak Sifat si Pak Takabut Maka Allah Emaul Amrul menerima arka tahan pindah. Si yang Nabi kata dia tu ahli syokoh. Hadis ini diceritakan uh, oleh Imam Keta Ahmad Al Hakim dan Al Bazar dan Imam Termez wa Kluah hadis ini juga dan yang mengatakan hadis Hasan boleh kita beramal. Ikwah hormati Ya, yani semua sahabat ni tahu. Permat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat lagi hari akhirat nanti hari kiamat ni tidak manfaat tau tak manfaat hari tu illa man attallah biqalbin salim. Mereka orang yang datang dan berjumpa dengan Allah. Dia wajib hati yang bersih. Hati minal minasyirki wa nifah. Hati dia itu selamat. Hati ini dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas kata hati. Dia yang dia selamat daripada syirik. Selamat daripada nifah. Dan selamat daripada dosa-dosa berarti kita dapat daripada cerita hadis yang yang Nabi Wayak atau ahli syurga, dan perman Allah pada ayat yang sangat pandai ni dalam Arah, ayat 18, 18 jadi kita jelah katanya ahli syurga saat itu ayalah ahli yang bersih betul-betul hati dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia berjumpa dengan Allah Taala tidak bersyirik tidak nifat nifat ni baik-baik Tentara terhadap dengan uh, Islah Rakafe Kalau kita dah hari Tidak jadi golok mata dua Zulhadain tak ada Duk orang ni kecil lah ni Duk orang ni kecil lah ni belakang tak ada beradu. Bukai Kerana zuhadai, dia golok pisau punya dua mata ni Orang yang di perangan ni Tak boleh masuk surga habis sahaja Baru tidak berdeki Tidak rasa Tak puas hati Tidak saudara dapat nikmat dan tidak wasa gembira apabila sedaga kena bala musibah Nabi Chanda. Tidak. Orang-orang yang ahli syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dari had hadis-hadis ini kita boleh ambil beberapa perkara. Satunya. Nabi sentiasa berada dengan bersama sahabatnya. Duk mengajar sahabat. Duk mengajar sahabat. Dan sahabat Nabi pula. Duk sekali dengan Nabi. Nak terima ilmu wahyu daripada Allah. Taklah melalui Nabi. Karena mereka mengetahui amala wahyu inilah amala yang barokah. Amala yang keramat min bukan amala yang rumor-rumor kata-kata do bukan. Alam amala yang keramat yang benar daripada Allah yang bawa oleh takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling keramat di kalangan kamu atqakum, orang yang paling takwa. Akrab-akrab nak yang amala beliau. Yang kedua, sahabat disukur amalan nabi dan nak dikaji malah mana amalan ahli syurga dan orang yang nak, nak dapat kejayaan orang yang dikehendaki bersih hati dengan Allah subhanahu wa taala tidak ada berdengki tidak takabul tak dapat kita kena sentiasa ingatlah bahawa rezeki kita tak beruka walaupun saudara kita kayu, boleh rezeki banyak, tak deki lah, tak sorang rasa tak puas hati lah, sebab itu rezeki hak dia, rezeki hak kita, duk di kita, walaukan kada elah mana pun rezeki hak dia kita ni, orang lain ambil tak boleh, dan rezeki Allah tak bertukar, tak bertukar hak kita dengan orang lain, hak kita tetap dapat daripada kita, orang lain dapat daripada orang lain, itulah semoga daripada hadis ni, dapat kita, Ah pengertian bersama. Saya sama Saya tak nak baca lafaz. Karena hari ini panjang. Nah, Aku luqman al-haizam. Wastakumullahaladzim. Wa alfaidu amri ina allah masiril muhibbah. Wassalamualaikum warahmatullah.